Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Bambang Isya Putra Halo sahabat kuliner, salam munyah Munyah munyah mantap Oke, okay, jadi guys, di kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman ya uh, Menyicipi salah satu kuliner Atau salah satu masakan yang ada di desa Sialang ya itu tepatnya yaitu uh, tempat makanannya atau tempat kulinernya yaitu uh, poros kuliner ya guys. Di sini menyediakan berbagai macam menu guys. Di antaranya yaitu uh, ayam geprek, nasi goreng, ayam bakar, lele goreng, dan nila goreng guys. Jadi gimana keseruannya guys? Gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya ini? Jangan lupa yang baru menemukan channel ini. Silahkan bantu support. Klik tombol subscribe-nya guys ya. Klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke. Okay. Oke okay guys, jadi saya udah di tempat makanannya Ini udah tersedia makanan yaitu geprek ya Ini geprek guys, bisa dilihat ini guys Ini ada ya. Ini masakan uh, poros kuliner ya Yang ada di desa Sialang, uh, desa Ampat guys Jadi buat teman-teman yang penasaran dimana ini Ini arahnya dari Simbang SD itu Kalau dari uh, B1 itu belok kiri ya, arah ke pasar guys jadi, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe ya. Subscribe, like, dan komen, guys. Gimana kenikmatannya ini? Kita akan mencicipi ya. Kita akan mencicipi salah satu kuliner atau masakan yang ada di Ampat. Atau Sialang Ampat ini, guys. Yuk, gimana keseluruhannya? Kita cuci tangan dulu, guys. ya. Seperti biasa, kita cuci tangan dulu. Oke. Okay. Oke, okay, kita cuci tangan dulu, guys oke okay, inilah paketnya ya kita mendapatkan paket seperti biasa guys ada apa nih e, gepreknya guys ya ada geprek ada tahu ada tahu ada ini terong ya terong goreng guys bisa dilihat. ada terong ada selada ya selada dan ada kubis dan ada ada ada ada rasa yang pernah ada dan ada ini pastinya apa namanya eh Nasi ya, nasi guys. Oke, okay, jadi gimana ke nikmatannya ini? Kita cobain ya. Oke, okay, kita akan cobain dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu guys. Oke, okay, kita cobain dulu. Copan pertama untuk teman-teman ya. Ah, oke, okay, kamera mana ini? Yang hidup? Oh, ini yuk yuk Oke, guys. Dah, ah, oke. Okay. Thank you guys. Sip. suapan pertama ya. suapan pertama untuk teman-teman. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini guys, menuju 1000 subscriber ya. Jangan lupa pencet subscribe-nya guys. Biar kita semangat lagi membikin video ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Yuk, saya coba yuk. Cobain dulu guys. Cobain ya, Di kita cobain. Hmm. Oke, jadi guys, ini sambalnya, sambal hijau, sambal hijau, dan wow. sangat, ini belum makan aja, udah kecocoran ya, guys ya. <laughs> ini menandakan bahwa sambalnya ini luar biasa, josnya guys, mantap. Sambal hijau, cuacanya panas, makin membara guys, seperti hati. Begitu, <laughs> oke, jadi nggak usah apa... ngomong ya, nggak usah ngobrol, Kita fokus ke makan ya. Kita fokus makan. Jadi untuk teman-teman yang support dan yang suka dengan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Bantu dan dukung channel ini Oke, okay, kita makan Guys. Bu. Sambalnya. Bu. Bisa dilihat sambalnya. Bu. Hmm. Sambalnya, ya Guys. Sambal hijau Ini dicaruk dengan ini ya. Wow. Wah, wow. udah sama gepreknya, Guys ya. Geprek nih. Wow. Luar biasa. Oke, kita makan lagi, hmm. Guys. Hmm. kita minum dulu ya ya pedas guys tuh kita minumnya es jeruk ya es jeruk ya es jeruk guys es jeruk. kita minum dulu ya guys asyiklah wow mantap guys es jeruknya luar biasa manis jos cocok hmm jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran di mana ini tempatnya atau mungkin lokasinya. Ini lokasinya ada di Desa Sialang ya. Desa Sialang Ampat ya. Ini yang ada itunya guys. Yang ada wisatanya ya. Yang desa yang ada wisatanya. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu wisatanya itu ada di sini. Bisa lihat. Nanti ada di pojok sini ya. Ada di pojok sini. Atau mungkin ada link di bawah ya. Itu nanti wisatanya guys. Wisata Raja Ampat ya. Nah, jadi gimana keserahannya? Kita lanjut makan dulu, guys. Oke, ini terong, guys. Mantap, terong bisa dijumlah. Ini terong nih. terong, guys. Ya, oke, dah, kita rasain gimana nikmatnya hmm. Mantap, tetep ya. Nih, ya, nih, nih, anu ayam gepreknya guys. Ya, bisa dilihat, wahai, ini paket juga, ya, luar biasa ini, guys. Ini buat teman-teman yang mungkin uh, pengen catering atau pemesanan ya, nasi kotak atau nasi geprek dan masih menunya, berbagai macam menu nanti bisa dilihat di sini ya, berbagai macam menu. Bisa, bisa aja langsung telepon orangnya ya, atau whatsapp by whatsapp telepon. Nanti bisa dilihat aja di bawah ya, menerima catering, pesanan, dan lain-lain. Oke, -lain. kita makan lagi guys. Ini luar biasa, gepretnya sambalnya high. Teman lagi guys, masalahnya pedas, jadi kita fokus makan ya. Kita fokus makan guys, oke? Okay? Kita fokus makan. Uh. Mantap guys ini yang mantul sambalnya bikin duer duer guys luar biasa sambalnya guys wow mantap pedas sekali sepedas oke okay. habis guys gak guys udah kenyang jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran ini lokasinya ada di Sialang ya ada di Sialang Uh, ampat ya Ini arah ke pasar Ini di sebelah kiri guys Sebelah kiri dari uh, jalan boros itu masuk ke dalam ya Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran Atau mungkin pengen mengetahui gimana rasanya ini Silahkan datang aja langsung ke uh, poros kuliner ya Tepatnya ada di desa sialang Desa sialang Ampaj ya 4 Jadi thank you untuk teman-teman yang mungkin udah stay dari tadi Jangan lupa untuk teman-teman yang kopi kuliner jangan lupa support dan dukung channel ini ya yang agar terus berkembang guys jangan lupa like comment dan subscribe thank you guys